Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad berjumpa lagi dengan salam sadi di sini ada Jad, teman. -teman. E, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai arus. Kita tahu dalam dunia elektronika arus itu e, adalah muatan yang bergerak seperti itu teman. -teman. Nah arus bisa diukur dengan satuan nanti ampere seperti itu. Nah di sebelah saya ini sudah ada Uh, alat ukur uh, versi digital untuk arus Ya, ini tidak ada merek ya. ini made in China tidak ada merek ya teman-teman ya. di online marketplace di salah satu toko online itu seperti di gambar sebelah ini uh, ini harganya sekitar 60 ribuan antara 30 sampai 60 ribuan yang ini yang saya ambil yang pas itu 60 ribu. Lepas dengan ini rp eh uh, Ya bisa dikatakan cukup mahal sih Seperti itu Oke okay. teman Kemudian uh, Ringnya pun nggak jauh beda Dengan yang uh, Apa yang Lain seperti itu Oke okay. Untuk lebih jelasnya saya akan dekatkan kamera uh, Saya akan Dicoba ini Ya. Deskripsinya bisa dibaca sendiri di sebelah ini, teman-teman. Ya, oke, okay. baik, teman-teman. Bentuknya seperti ini. E, sayang, di sini ada penggaris, ya. Ini seukuran, ya, di deskripsi nanti. Lihat lagi, teman-teman. Ya, ini eh, tampilannya. Seven segment, ya. Ada tiga digit di sini berarti maksimalnya itu 999 nilainya ampere seperti itu uh, bagus ya bentuknya menurut saya kemudian di belakang sini ini di apa ditenagai dikontrol oleh IC hmm, ini sebentar saya perlihatkan berapa tadi mas 7828 ya Ya, di sini kalau teman-teman kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini IC-nya ya, mana fokus ya. Di sini 78282 kalau nggak salah tadi. Tadi pakai kaca pembesar ya, saya ada bawa kaca pembesar. Ya, nah itu 7828. 78282. Ya. Ini IC kontrolnya, teman-teman. Nah, di sini ini uh, kelihatan sekali kalau ini screen. Ya, screen screen maksimal 10 ampere seperti itu sesuai dengan uh, labelnya ini di sini maksimal 10 ampere kemudian supplynya antara 4 volt sampai 28 volt DC DC teman-temannya, oke, di sini ada dua soket ya, dengan dua kabel hitam dan merah hitam dan merah ini lebih besar ini sekitar 10 ampere lebih untuk mengukurnya Uh, ini untuk supply-nya Seperti itu Supply-nya ya Untuk supply Untuk bisa menghidupkan ini Oke okay. Ini untuk ke Bebannya Nah Lebih lengkapnya Nah gambar ini teman-teman bisa screenshot Ya yeah. Mana fokus Ya yeah, ntar ya Tunggu fokus dulu Mana fokus Belum bisa fokus teman-teman Ya kurang lebih begitu ya, nah ini Belum bisa fokus Ya, teman-teman ya Seperti ini, rangkaiannya Oke okay. Yang kecil ini suplenya Yang ground masuk ke supply Yang hitam yang dipecah itu uh, dari positifnya ya Jangan sampai keliru, tadi beberapa orang ngebah ya keliru ya seperti itu Oke kurang lebih seperti ini Untuk beban, karena ini kalau tidak ada beban kan arus tidak akan muncul seperti itu Untuk beban kami menggunakan kipas Ya kipas untuk komputer kurang lebih seperti itu kita lihat dulu teman-teman tegangan maksimalnya 12 volt arusnya 0,14 ampere oke okay. ini berapa satu berapa watt ini Honda oh, ini tipenya ya oke okay. kalau putarannya 200, 2200 rpm oh iya saya lupa bawa rpm meter ini oke okay, teman mari kita coba kita rangkai ya kita coba kita rangkai oke okay. kita coba kita rangkai sebagai uh, power supply nya power supply nya menggunakan power supply laptop seperti ini seperti biasa di album Jaya ya. Uh, 15 volt DC 3 ampere maksimal Oke okay. Sesuai petunjuknya yang tadi Maka ini Bisa di... ya, Yang ini ke Yang kecil dua ini ke power supply Kita lihat dulu Thread Yang ini ke power supply yang positif ya Biar menjepit begini Kemudian Ada yang harus di jumper Ya. Yang ini harus di jumper, kurang lebih ya. Positif ini dengan beban harus di jumper juga dengan ini ya. Jumper tiga ya, begini ya. Ini positif, ini banyak yang istilahnya menjapit ya. Ya, lebih begini, teman, -teman ya nah kemudian groundnya ya ground dari atau botol negatif dari beban itu ke yang warna ya yang warna hitam jatuh lagi teman-teman caranya menyambung begini ya perhatikan dulu teman-teman ini hitam ini merahnya ada tiga satu dua tiga nyambung ke merah begini ya ke yang positif ya oke okay. Bismillahirrahmanirrahim ya. ya Begini ya Sementara saya cabut dulu yang sebelah sini Ya Bukan Ya ati, teman, sepertinya ada sesuatu yang oh kurang menggigit sepertinya. Ya sudah menyala. Ini kondisi tanpa ada beban. Teman bisa melihat tanpa ada beban. Ya tanpa ada beban ini nilainya nol Kemudian saya akan memberikan beban ya. Oh. Ya. Sebentar. Kayaknya ada kekeliruan nyambung. Ya, seperti tadi. Ada keliru nyambung, teman-teman. Ya. ya. yang benar begini. Saya tadi salah menyambung. Ya. Mungkin efek puasa dua kali salah nyambung. <laughs> Oke, teman-teman cara oke okay, saya saya cabut dulu ini ya untuk kontaknya yang benar cara menyambungnya seperti ini perhatikan lagi ya oke okay. ya ini yang hitam ini ke ground sini kemudian positifnya ini ke positif yang ini positif source atau sumber kemudian dari yang hitamnya ini yang sebelah kita masukkan ke positif untuk beban yang besar ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Yang tadi jangan ditiru. Oke. Kita lihat lagi ya, lihat lagi. Berapa nilainya? Ya, ya. Kita ulangi lagi dari awal. Kalau sudah stabil itu 0,2 ampere ya. Tapi ketika pertama kali narik itu ya sampai 5 ampere teman-teman. Itu apa alasan bahwa kenapa banyak sekali alat-alat elektronik itu membuat trip atau jeglek meteran karena memang ketika ngangkat pertama kali itu membutuhkan arus yang cukup besar seperti itu ini berputar teman temannya bukti bahwa ini berputar saya akan ambil kertas ya bukti kalau ini berputar teman-teman saya akan ambil kertas sebentar Ini teman-teman mahasiswa main gaplek <guluh> <tuh. tuh> uno oh satu oh ya ya ini teman-teman ya iya oh, ya, ya betul betul, betul. <laughs> oke okay. ini kurang kurang halus kayaknya seperti ini ya ya ini ini nah, gerak ya ini bukan settingan ini oke okay. 0,18 ya, antara itu sudah arusnya kalau sudah kadung jalan itu arus itu ndak eh, banyak ya ndak besar Pertama kali coba ketika berhenti, seret, iya, iya 4,7 ampere tadi teman-teman ya, nah hasil pengukuran ini, hasil pengukuran dari eh, avometer digital ini apakah sama atau adakah selisih dengan eh, avometer digital juga tapi versi yang beginian, ya, ya versi beginian ya. Saya akan taruh di sini. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalau tidak kelihatan, mohon maaf. Oke. Okay. Apakah ada selisih? Saya akan ini ini sudah arus auto ya. Saya akan tempelkan ke sini. Saya akan tempelkan. Kok nggak menggigit ini ya? sebentar ya sebelahnya di sini mana kok nggak keluar 0,17 ini berapa kok oh, nggak keluar harusnya teman-teman ya? Harusnya tidak keluar kayaknya kurang menggigit. Ya, gigit dong. Iya. Ini 0,17 tetap. Hmm, yang ini. Ya teman-teman kalau Menyesuaikan dengan ini tidak terbaca hanya 0,01 tapi kalau diletakkan di sumbernya seperti ini ini 0,5 ya 0,5 ya 0,5 apakah kalau dicabut ya untuk kipasnya ini ini tetap akan menyala ya, jelas tidak sih langsung dicabut ya. Ya. 0,5 teman-teman ya. Jadi ada selisih memang antara avometer yang ini dengan avometer yang ini ya. Ini saya tadi kurang menekan seperti itu. Oke, teman-teman ya. Demikian ulasan kami eh, mengenai avo eh apa? eh ampermeter ya. Ampermeter ini khusus ampermeter digital ya. Oke semoga yang sedikit dari kami ini Manfaat dunia harap buat teman-teman Terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh